Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimolana di game Agnex server CN yang mana ini ada banner baru event baru yang namanya itu firelight uh, firelight apa namanya tadi itu ya what the firelight case gitu ya yang mana ada operator baru namanya itu read read alter alias read the flame of uh, apa tuh? Read the Flame or the Flame Shadow. Anjay, bayangan ini. Bayangan apa namanya? Anjay, bacanya cepat banget Anda. Ya, harus baca cepat dah itu. Supaya tidak lama gitu. <laughs> Dan ini uh, tipikalnya kayak si ini sih. Ya. Medic yang bisa nyerang, kayak si siapa tuh? Eh, uh, hybrid, hybrid. Ya pokoknya itulah deh yang bisa nyerang gitu. Kayak ini kayaknya enggak limited deh. Ya. Nggak ada, uh, nggak limited. Oke, okay, kita mulai yang pertama. Sebelum itu, kita screenshot dulu. Kita mulai satu. Bismillah, baca doa dulu. Bismillah, Allah member, bener. Bima, rezeki tengok itu banu. Kayak ibiskusal terbang terbangnya. Nah, ya, ibiskus salah apa? Lupa terus nama. Ya, bintang kuning sih. Ya, pasti kuning ya. Oke. Semayang. Langsung. Oke, untuk yang kedua. Gue berterima kasih kepada Mbah Kojim. Karena dapat bantuan. Dapat bantuan untuk ininya. Ya, walaupun saya tidak bisa membalasnya ya. Karena gak ada bayaran. Gitu ya mungkin kalau anda mau jadi streamer nanti saya kasih inilah saya sawer-sawer Mbah Hojima oke mari kita lihat apakah pawang naga is back ya? pawang naga apakah kembali dari sarangnya cuy? pawang naga masih terkubur ya? terkubur dalam tanah Hari-hari Hari-hari Kemarin terakhir kali gua dapat ini uh, Pas Ini kan Pas si siapa tuh nama tuh Bannernya si Yang spesialis Berarti ini 20 kali pul 30 kali pul Apakah Rainbow puzuki kasihan nih, coy. Bakojim coy. kasihan Langsung lah, langsung, langsung, langsung. 40. Ini gua enggak kaget sih misalnya dapet oh enggak. Anjir. Siapa yang red up, coy? Yang red up siapa? Oh, red up semua, coy. Red up semua. Ini pasti sih, ini pasti dapet sih gue gak kaget ya, ini soalnya ada 50 kali full oke okay. <laughs> Bismillah, Allah, mabarik, lana, fi, marzak, tanah, wa sebenar please, please let's go ini kalau dua oke, okay, satu Garmi, Hunter Oke, okay, gua nggak melihat ya. Ada ketiga. langsung ini Ima Keren coy. ya lanjut lagi oh, ini skin skin kalian beli lah ini golden glow beli atau enggak ya? ada golden glow ini beli apa enggak ya? ini berat semua oh, bundaknya cuy Mana ini delapan belas Beli skin pun sampai mikir-mikir. <laughs> Oke okay, Mbak Nami ini saya beli anak anda nih baju pakaian anak anda. Nih, udah gua beli itu. Beri blessing lah <laughs> kalau bisa. Eh, waduh sisa satu ya.